udah berapa bulan ya aku baru keluar malam ini lagi kok. Tapi kita memang sering banget. Iya iya iya. Kalau kita <tuk mencengar> kita buat judul itu Fatimah. Hmm. Payah tidur malam. Ayah ya. Iya. Oh iya Fatimah ya. Fatimah channel ya. Oke. <tuk mencengar> malam kita ke bayangan. Semoga juga terjadi lewat channel ya. Kayak tidur malam ya tidur malam. boleh tuh, kita itu namanya. pertamanya. Tapi nantilah, tengoklah di kebun-kebun itu apa ya. Aku kalau memandang view, -view untuk view-nya itu, apa teduhnya itu beda dia. Dan aku mau karena ini kan, hutan aku hutan. tapi kesan nyamannya dapat, pasti gitu. Ya, ya. Aku mau loh, dari pagi jam 8 sampai jam 11 malam di situ. Ya. Biasanya aku paling nggak tahan di satu tempat aku lama-lama. Lama-lama -lama. mungkin mau dia 2 3 jam pindah gitu. Hmm. Nanti mau walaupun balik lagi di situ gitu. Mau. Gitu. tapi kalau dari pagi sampai Enggak melakukan aktivitas, kalau melakukan aktivitas mungkin Saksa aja lah itu kan, banyak ya. juga orang bisa melakukan itu kan Karena menanam bibit pisang sampai jam 12 malam 28 Iya Enggak <tuk> ada uka-uka Enggak ada Magotnya asli pantar, Ada yang menggembirakan tapi obat lah Rasanya, rasanya emang excited bang, pas lihat video kita itu Memang ya banyak Yang nonton banyak Iya Ya ada Ada kebanggaan Ada kebanggaan Ini Walaupun lima puluh rupiah Kalau ada jutaan banyak juga allah. Semenjak, semenjak channelku kena hack tiga hari yang lalu, muak kali aku melihat komputer komputerku, nggak mau aku megang. Udah tiga hari ini aku gak megang komputer Ini gara-gara Ketua Uni aku jadi pengen upload lagi Aba ya, nah, setelah, dia kan mungkin Ada satu Apa ya Pak Eda dibalik kesulitan ya. Kita ini karena pernah ngalamin hal sulit Waktu ngalamin hal sulit itu kan kita jadi macam Karena apa pernah kenapa atau lebih sulit ini gak kita lebih apa ya lebih berkuasa lah lebih mandal lah ya lebih apa ya lebih tegar lah ya nah, ada informasi problemnya kan? nah, mungkin sambilnya cuma ya kegelapan ada cerca ayam